we boleh mengairkan atau boleh kebal ke masa dulu kan. Tiket tak masuk, bedil tak masuk. Main mana tu? Lagi tu. Ah kerana dia tidak tahu dengan fitrah Allah Subhanahu Wa Tiket tak masuk. Main mana ilmu tiket tak masuk. Wali hak paling mulia sekali selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabin wali lagi nabilah. Nah. jadi kalau apa dia tak dikira Nabi itu sebagai Wali, kerana dia cuma bertabak lain dah Nabi dan Rasul. Wali yang paling mulia sekali daripada umat Nabi Muhammad sabab Abu Bakar, Rosululloh anhu. Nah, alpa nah, hodab Abu Bakar, ah magisit, mai Umar, mai Usman mai Ali. Sahabat Pak hod ni, hod kuliak Rasul ini tiga. Okay mati di kek lako Abu Bakar Siddiq ya mati sakit tiga orang mati di kek masuk selalu sakit auzubillah minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa الرحيم الحمد salamu ala والسلام Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Kuala rabi shrahli sadri wa yasri li amri Wa hamam waqdatan min lisan Yafqahu qawli Allahumma'allimna ma'infa'una Wa fa'alna bim'allantana Wa zidna ilma Wa وجمعنا fahma wa alhamdulillah kita mari sambung tajuk masih lagi tinggal lagilah satu siri yaitu siapakah waliyallah lebih tinggal lama sikit dua minggu, tiga memang. Hmm. Takrif takrif wali Allah ni mudah-mudah. Ah wali-wali makna dekat asan dekat qoroba, qarib. Hmm. Tapi pada istilahnya ulama ada -da -da sebut utamanya Ibnu Hajar al-Asqalani dia kata wali itu ialah al-alim billah, orang yang alim bersih dengan Allah getih dengan Allah ni gapatik billah ni maknanya bi asma'ihi wa sifatih orang yang alim dengan segala nama Allah dan sifat Allah getih getih dengan makhlukatillah makhluk makhluk Allah getih Allah getih makhluk Allah tahu makhluk Allah yang sama, sangat banyak tu nah tu dia panggil alim billah Wal'alim bi'awamirillah wa nawahih Alim dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya Alim tahu habis apa kata tu ada duduk kereta tu ada duduk lari <coughs> serta amal lah buat nah, berkait tahu sahaja hmm. tu pun banyak lah Alim dengan ajaran Allah bidinillah dengan kitab-kitab Allah terutamanya Al-Quran semua tu dikatakan al-alim billah al-alim bi qawanillah Allah dengan Qanun Qanun duneun Allah fitrah nah bi fitratillah Allah fitrah yang Tuhan letak kepada setiap sesuatu kena lagu ni Batu kerah, air basah, api panas nyala, pisang tajay, semelah, fitrah Allah. Lepas hak hotlet pada tu dia panggil luar fitrah, tak nak berdalai. Ambil pisang, air dikiripuah, buah bunga, -bunga tog, makan, itu dia lain. Kita tak nak berdalai lah dengan waktu itu. Sebab hak tu dia panggil luar adat apatah lagi dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lempa masuk dalam api tak nyala. Tak sudah kedaling hak tu, dok dok nak saya hak tu. nak saya hak tu, dok. nak saya hak pesan jenis lepa dalam api tu tak nyala, tak nyala, tak, ngala, tak mati, tak bakar dia. Dia luar pada fitrah Allah dia panggil Tak sedekah sehari, tak sedekah ushor lah. Hak tu tu Allah bagi kepada hamba-hamba dia yang dia kandak untuk nak menunjuk kepada kudrah dan mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. karamah-karamah ada karamah kita jangan nafi karamah tapi jangan duduk minta karamah jangan duduk minta jangan duduk niat ngatik 1000 kali 1000 hari 1000 kali 1 hari duduk nak kubati ha, tu ya tak jadi dah tak jadi dah Puno, puno lah, puno. Dengan ikhlas kita kepada Allah, ia taklah jadi. Nabi boleh mengaik, Nabi boleh kebal ke masa dulu ke. Kan? Tiket tak masuk, berita tak masuk. Main mana tu, lagu tu? Karena dia tidak tahu dengan fitrah Allah subhanahuwataala. Tiket tak masuk, main mana ilmu? Tiket tak masuk. Wali yang paling mulia sekali Islam daripada Nabi saw. Nabi wali lagi Nabi lah nah. Jadi kalau apa dia Tak dikira Nabi tu sebagai wali Kerana dia temurtabak lain dah Nabi dan Rasul Wali yang paling mulia Sekali daripada Umat Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar Radiyallahu anhu Nah, ha. Lepas pada Abu Bakar ha. Mari, Mari Umar Mari Usman Mari Ali sahabat pak hok ni ni khulafa ar-rasyidin ni tiga orang mati kena tik ke belako Abu Bakar Siddiq ya mati sakit tiga orang mati tik ke tik ke masuk selalu sakit nah kalau kalau hok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu siapa kau kena kerat palo nah kau tahu palo dok mano auzubillah kubur hak sebenarnya tak tahu dekat mana kubur tak tahu kubur dekat mana kerana masa tu fitnah no. nah Abu Bakar Umar Uthman tak apalah nah makruh kubur dia Uthman duk di maket tu Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma dekat Nabi kena tiga. masyaallah <laughs> eh pakak kita kita saring amalan-amalan hak tak taala Amal yang kebal, tika tak, tak masuk, benda tak masuk, tanya mariman. No, Amal itu. Contoh mariman. Nabi ni budak-budak pekong. Budak pekong. Ya. pekong ya. Dia tahu, eh, budak pekong. Darah dah. Darah dah. Dia hidup pengadu di kebong. Eh. Kebongan Tama Habib tak di siarah. Dia hidup pengadu situ. Kerana berdarah. Puri ahuk, satu lagi. Puri ahuk, no, masuk dalam kain dah. Eh masuk dalam kan pecahan dia panggil gapo panok waktu dia dok tepih ngabesi besi besi itu air tekat apa dia mai <coughs> masuk dalam kan temuh nah temuh Abu Ubaidah al-Jarrah dia mari kite dengan gigi dia mai singgah nah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita ni mai dok dak walbihlah tu kita tak kenal Al alim billah lah Al alim bi asma'illah wa sifatillah al alim dengan nama Allah dengan sifat Allah ni alim serta ngabimillah bimah ya. tu hap besar lagi alladzi yuminuna bil ghaib bimah dengan benda eh nama Allah sifat Allah ni dia nak minta sekara dia minta beriman ya. dia tak ada suruh hidup duk kaji kan atus ni kita dalam, dalam agama nah ngaji belajar serta beriman nama Allah sifat Allah. Kalau mai duk mikir yang otak kita, oh tak tahu. Jadi kreatif. Kreatif siapa ko? Nauzubillah siapa kau gila? Ah tu dia lagu mana Daripada Allah hendak lagi dah mikir lagu mana, Allah hendak ada lagu mana Nah Allah dengar lagu mana Allah kecek lagu mana ke? Okay? Ah tu sifat-sifat Allah patu mari rop pesantren ni ro kita tak perso dengar lagi Allah turun daripada langit. Nah pada sulu sulaim ah tu, tu sudahlah lagi mana tu kita tak gambang kita. Ha, apa kalau turun, turun Allah Subhanahu Wa Taala di atas arah. Patu kalau turun turun di langit bumi itu, maknanya arah tak ada. Ku tak ada di arah. Jadi gidok maimi kan otak dia. Dia gidok soal soal dengan otak dia. Tak kenahlah gitu. Karena Nama dan sifat Allah ni tugas kitanya beriman. Tu ya, yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kata Allah redha, Allah suka, Allah kasih, Allah marah. Tak boleh kata Allah marah. Kita tak leh ajar ke anak kita jangan buat lagu tu Allah marah. Apa? Anak kita tanya, Allah marah lagu mana? Dose ngat lingong lagu, lagu mana marah kita lagu mana Ah, tu tak leh. Tak kena lagu tapi kita kena kata Allah marah Allah bertindak muntakim. bertindak balah. Lagu mana bertindak balah Allah? Wa yakidu nakaida wa akidu kaida. Aku juga duk tipu helah mereka. Lagu mana tu hendak tipu helah-helah puak-puak kafir? Duk menipu sepenuh kita ni ke? La ilaha illallah tu Ta'ala Allah amma yasifun. Kita kena lepas daripada tu. Saala-saala lagu tu tu saala-saala yang Berdasar daripada orang yang hoduk ngaji falsafah metafizik yang tidak mendalami dalam bab iman al iman al, -al iman. Nabilai, yuk minun abilai dulu. Tak bimah hoduk dulu. Kita kena tanya hoduk dulu. Lu tanya beriman dengan baik. Kalau kita duduk wipluai kepada otak kita sudah gila selalu mereng. Malaikat mungkin nakai mai tanya kita lagu mana? Syurga ni aku lagu mana? Tengok. Ah, tu mahu gue otak kita taruk gunung tok itu. Ah itu dia. Dalam hadis <coughs> Pak baca cepat yo oh, itu semaye. Dalam semaye. Lain pada semaye tok, dalam semaye kita, Dala Dala Dala kita berdialog dengan Allah ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu kata Hamidani abdi. Nah, ambo ku duduk Lepas dia, puji pada aku. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Semua tiap-tiap ayat tu Allah duduk oyak belakang. Duduk duduk berdialak dengan hamba. Patu itu, sekiranya, dalam dal tak kira siapa, kita sejak 10 salir, 30 orang, tak tahu lagu mana dah. Lepas itu kata, Alhamdulillah. Tu, al Lepas itu kata, Maliki Al-Middi. Lepas Tuhan jawab ke mana? Ha? Dia apa? Tu hendak jawab lagu mana? Kalau kita dengan pegawai kita, tak boleh jadi hak ni 30 orang lepas tu kalungnya beratus juta sekali sekaligus berjuta sejak di Arafah di sejarah, di apa semua ni tu nak jawab di mana ya Allah tak boleh nak tanya lagu tu tapi kita kena berima itu serah serah otak ni hanya serah nah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanzih membersihkan Allah daripada menyerupai daripada segala makhluk tu ya nak situ ya tidak kan mithlihi syaiy. Wa huwas samiu al Tak sufa Tuhan dengan sesuatu tetapi dia amat melihat dan dia amat uh, mendengar dan melihat. Dia dengar. Kena isbat situ. Kena dengar, dia dengar, dia, dia melihat tapi tak sufa. Ha <laughs> ah, tu dia dah. Habih habih umur dah duk kecil asma'illah dan sifatnya. Habih umur kita dah. Nah habih runtuk-runtuk kita anak kita pula dah duk balas buku-buku kenapa kenapa mai duk guru tu duk guru ngotok. Kenapa? Dalam Islam duk suruh bagi mai. Bagi mai hatu. Nah. tu bagi mai la dengan apa yang dibawa oleh Allah. Waya, Allah way lagu mana lagu tu dengan kita menafikan orang panggil supor teh. Tashbih tak ada. Nah, menyerupai syaitan tadi. Ah tu al alim billah, al alim bi dengan makhlukatillah. Al-Mu'azibu'ala ta'atihi Yang berkekalan di atas ta'atnya Ta'at pada Allah Tak kira Tekoh dia marah Tekoh dia suka Tekoh dia sesak Tekoh dia kaya Tekoh dia muda Tekoh dia tua Tekoh dia sehat Tekoh dia sakit Tekoh dia duduk rumah Tekoh dia bersapai Tekoh dia duduk Apa dia Ramad Tekoh dia duduk sore Fisiri Wala'alan Semua itu Mu'azibu'ala ta'atihi Dia berkekalan Ta'at kepada Allah Oh payah. Payah nak Kadang-kadang kita tak lebah dah ni, lapis, lapis eh tak Lebadah dalam kampung, tok tak imedah eh panggil tok tok dah. Eh dia punya dia mari mujur. Mari dok jamu nikah anak dia, okay. gege bitch. Dia tak leh nak kontrol situ. Tok tok kita dah. Ha ah, tu dia. Kan dia kata kan okay. nak nak nikah kahwin apa, -apa semua tu. Jadi dia panggil dia panggil trupo sa trupo. Ah tu dia hak Kawan kawannya pun tak dia nak kontrol. Nah, eh, kesuka air kera keramaian -kera -kera pun dia suka kerana dia, dia hari itu hari hari, hari hari suku. Ah tu tak kena setulah. Waktu dia marah dia tak dia nak kontrol. Ah, <tuh> ah, ah tu dia dah al-muwazzibu 'ala taatihi al-mukhlishu fi ibadatihi. Dan ikhlas pada ibadah. Ikhlas pada ibadah. Ah tu dia dah. tak tu takrif dia. Kemudian uh, kita mai dengan sepotong hadis daripada hadis Abu Hurairah, hadis sah, rawal Bukhari. Hadis kata, Inna Allah Taala Qal, hadis kulsi lah, hadis kulsi. Man adali walian, sesiapa yang memerangi, ya malaikat. Sesiapa yang memerangi Wali aku Wali bagi aku Allah Siapa mana ada Wali yan li Maksudnya sesiapa yang memerangi Yang benci nah, Benci Perih, tak suka Berdeki ke dia, Tuduh dia wa, Mengaruk dia tu dia panggil Ada Memusuhi Keraitisang seterukam Wali kongcan Sesiapa yang memusuhi Wali aku faqad azantuhu bil harbi maka sesungguhnya aku telah mengedlankan dia tu hendak potrepak kak kau hok riak duk orang duk musuh wali ni bil harbi perai tu perai dengan Allah ni satu menolak tu have mana tu have perai dengan orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa taala dan, dan <coughs> apa dia dan tidak ada seseorang pun daripada kalangan hamba aku yang taqarrub ibadah kepada Allah Menghampiri kepada Allah Dengan sesuatu amalah Yang aku lebih kasih Ahabu ilayah Lebih daripada Hak aku Fardu kat atas dia Hak tu Hak amalah Hak aku Kasih sekali Allah Kita semaya Kita sedekah Hak wajib wizaka, Hak tu Hak tu yang kasih Nah Sambung rahim Nah Hak dia panggil Hak tu yang kasih sekali Wa ma yazalu abdi Ya takarrab ilaiya bin nawafil hatta uhibbu dan sentiasalah hamba aku bertaqarrub menghampiri kepada aku dengan benda-benda sunat <tuh> sehingga aku kasih pada dia hak sunni hak punya kasih sekali benda tetapi wal pada tu hai kata hak sunat pun sekiranya seorang hamba tu selalu buat benda sunat Allah buat sokmo apakah tu kasih dia nah tu dia apa tu apabila aku kasih ke dia ha ni faida akhabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi maka apabila aku kasih ke dia maka akulah pendengaran dia yang dia duduk dengar hak dia duduk dengar tu supaya aku dengar dah ha ah, jadi Quran ni nah nanti kita nak tafsir semula hak dia duduk dengar tu Supaya aku dah supang aku dengar dah wa basaruhu wa basarahu alladhi yubsiru bihi Pandangan dia supaya dengan pandangan aku, penglihatan dia dia tengok ke apa supaya dengan pandangan aku. Wajah dahul lagi ia betis dan tangan dia yang dia bertindak tange supaya dengan Allah dia bertindak dah. Warijluh Allahi yamshibihah dan kakinya yang dia duduk jale supaya dengan tindak ke. Perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala semua tu. Jadi, ayat kata dalam hadis ni, Semua tindak tanduk dia tu adalah menggambarkan kepada Allah yang duduk buat. Allah tak tahu. Dia kecek berapa, dia tengok berapa, dia dengar berapa, dia bertindak. Dia pergi situ sini, apa semua. Semua tu duduk di bawah kontrol dan jagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat kata. <coughs> patu hok noknya wa in saalani laa la a'toituhu kalau dia minta pada aku aku nak we selalu dah wala laa a'la'idannahu la kalau dia tu minta berlindung dengan aku nasal aku nak lindah selalu dah dia minta doa supaya nak minta lindung gapo aku nak lindah dia minta gapo pada aku aku nak we selalu dah aning dikatakan gapo dia panggil wali Allah nah ah tu sebab tu asy-syaukani dia kata hadis ni Fahadal hadis hadis ni mengandungi faedah yang banyak sekali nah banyak bagi siapa yang peha dengan sebenar-benarnya pehaenya dan boleh tadabbur dengan sebenar-benar tadabbur siapa-siapa yang reti yang peha hadis ni maka dia seolah-olahnya mendapat faedah yang paling banyak dan dapat habuan yang paling banyak. Ini Syaukani kata. Nah. Satunya bak fardu, yang keduanya bak sunat, yang keduanya cara Allah Tuhan nak kasih pada kita ni dengan kita duduk buat benda-benda ni, dan Allah SWT taala kasih pada seseorang tu, maka ikut dia nak minta apa. Ha, tu dia. Ada. Syaukani kata lagi a'lam anna aulia Allah wairul anbiya. Syaukani wali Allah ni bukan nabi bukan nabi mananya laysa bima'sumin bukan maksumlah sebab tu bal yajuzu 'alaihim ma yajuzu 'ala sa'iri ibadillahil mu'minin haruh bagi dia tu bertindak serupa dengan manusia-manusia yang lain ya. ada salah ada silap bukan semua perkataan dia tu hujah dah bukan semua perkataan dia tu hujah tak tu, hujah. wali ini nabi tak pernah hujah rasul hujah kata dia nah tapi wali bukan bukan, bukan hujah kan dia manusia biasa ibadullahul mukminin. Ah. Uh, <coughs> Jadi dia dia bezalah madanina ayyah atau bezo di antara wali fahme hak umum ahli sunnah wal jamaah dengan wali hak fahme sufi tasawuf. Jadi puak-puak grup tasawuf dia faham lagu mana? Yang pertamonyo ilmu mereka ilmu puak-puak wali ini terima daripada Allah mubasyarah ha, ini satu Allah ini. main duduk merebak ni kat kita ni lain nah ah dia mari secara ilham ha, dia bagilah dalil dalil ilham ini, sapakah wahyu Allah Subhanahuwataala wahyu dengan kepada muk musa wa auhayna ila ummi musa Ah wa awha rabbuka ila an-nahl titabu wahyu kepada kepada lebah kepada madu tu wahyu wahyu padahal wahyu di situ bukan wahyu suporneng melalui jibril dok wahyu situ bermakna ilham wi ilham don don don jai wi kepada uh, ibu maryam apa-apa uh, ibu musa dan kepada madu don jai ilha we, gitu bukan wi wahyu mengikut suporneng uh, apa dia wahyu ah itu yang kata kepada Nabi melalui Jibreel Salam. Jadi, bagi sufi, dia kata ilmu ni, ilmu hak wali ni, ilmu teruah daripada Allah. Allah. Dan, mereka boleh dengar kalam Allah. Di antara sipak-sipak mereka, boleh dengar kelimah Allah. Itu duduk kecek lagu mana, boleh dengar sendiri. Ha, tu patu Lepas asmah, maknanya, aa, uh, Terpelihwah daripada dosa, saat itu juga menjadi syarat bagi wali. Nah, bagi bagi wali, <coughs> syarat bagi wali. Jadi tak dosa, nah tak dosa. Dah. Dan syarat lagi dia kata kena ada khulwah. Khulwah ni apa khulwah? Eh? Mengasingkan diri khulwah daripada keluarga, khulwah daripada harta. ...kena duduk asing diri... ...bobak asing diri itu juga kena sari. Kalau dalam rumah juga kena duduk dalam bilik... suku gelap, dala, sore, seminggu jangan duduk. Itu tak boleh nak duduk, tak boleh nak tegak siapa. Itu sudahlah. lah. Itu nak jadi dia, tu, tak boleh duduk. Padahal bagaimana lagu itu mudah ya? Mudah ya? Bagi kita nak tahu kata... Ha, ...tak duduk sehari pada rumah. tu es garo-gap. Garo. Mananya tak pergi sembahyang jumaah lah. Tak sembahyang jumaah tak boleh pergi ziarah orang sakit, tak pergi melawat orang mati. Nah, tak pergi tolong orang pakai miskin jiran, tak tobek rumah seminggu. Gidok tapau dalam gua 40 hari. Mai nah, mana ajarannya? ni? Nah, ha, tu kena duduk-duduk kena. Nah, kena duduk melatih diri sendiri. Khuluah kena, kena jua, kena lapar. Nah, dan tinggal segala dunia. Ha, nah, kena puasa tiap-tiap hari. আর apa setiap akhir ini tak kena dah. Nah, eh, puasa anak hari ni tak kena. Comel tak tahu mana pun tak ada. Nah, eh, tak ada dalam ajaran Islam puasa anak hari ni. Nah, eh, oh ada terkenal ada di Malaysia mati bau-bauan oh terkenal kata dia ni 3 hari 4 hari dalam setahun. Pak dia tak puasa. Nah, satu Syawal 10 Zulhijjah, patut Ayyamul Tashriq Tiga, Maknanya lima hari dalam setahun. Lain pada tu tu puasa habis puasa berlaku. Eh, tak ada wali kau Haa, ah, itu dia <coughs> Nah Dan yang teruk laginya ialah Jalan nak pergi menuju kepada wali itu tertutup Kecuali melalui tangan syekh Yang boleh bawa dia Kena mai duduk pergi dengan tangan syekh Yang mursyid Kena duduk pergi dia Pergi tangan syekh ni ataupun melalui bimbingan daripada syekh sajalah yang boleh naik ke peringkat wali. Yang dia ni tak boleh tak boleh nak pergi ke situ kecuali dengan khidmat kepada syekh dan tunaikan segala hajat hak syekh saja. Patuah boleh. Maknanya kena kena khidmat nak mak pada syekh. Nah banyak. Ah tu jadi hak ning tu jadi lah Nah, terutamanya bab keluar ke apa semua ni tu dia panggil melawat dengan sunnah. Nah, melawat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jumaat, tak jumaat juga. Oh, Teruk. Kita mai dengar kisah uh, apa dia sebagai contoh kata Allah Subhanahu wa taala terima doa. Tu hai kasih bagi kasih pada bion berlaku pada pada masa mana ni pada masa Marwan bin Hakam raja apa dia khalifah Umayyah Marwan tak silap khalifah yang berapa ni yang kedua atau yang ketiga nah, dari Bani Umayyah <coughs> Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu siapa kenal Sa'id bin Zaid ni salah seorang sepuluh orang so sahabat hak hak Nabi Dami syurga Sa'id bin Zaid ni Nah Said bin Zaid <coughs> dia kata ada dalam cerita tu ada seorang perempuan bernama Arwa Arwa binti Aus Allah nama molek Arwa ni Arwa tapi pengannya tak moleklah orang Tino ni uh, dia ni lah Arwa tapi hak nama Arwa lain tu dia di kada masallah tapi dia nama Arwa orang uh, Tino ni dia gim ngadu kepada Marwan Khalifah Marwan kata Sa'id bin Zaid dia duduk ambil tanah dia. Hidup, hidup tanah dia dok hipit-hipit tanah lah mudah. Dia dok hipit tanah dia. Allah. Jadi Sa'id pun kejuk beratin nama doa yak ni. buku-buku ratina ni jangan buku-buku tanah ni. Dia kharik kharik. Ha kharik. Kharik tu enggak dapat tengok lagi. Ratina dia tak leh ani arwa min arwa binti auf ada juga ayat apa benda yang setara ni <coughs> dia kata bagaimana aku nak pergi ambil sebahagian daripada tanahmu sesuatu pun sedekah aku dengar daripada Rasulullah SAW. aku dengar dia hukum apa dia meruan tanganmu dengar dia ya, aku dengar dan sa'id bin sa'ad bin bin punya bin za' berkata aku dengar daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang ambil man akhadha shibran minal ardi siapa-siapa yang ambil seker daripada tanah dia tu ingat Allah tepi ni dah nak sangat hantu tu ha nah, shibran minal ardi siapa yang ambil tanah seker zulman dengan keadaan zalimlah ambil apa ambil tak kena nah Tuhan kata nabi kata waqahu yaumil qiyamah ila tujuh ardin mana Allah akan lepa empat hompas umpas dia daripada hari kiamat esok kepada tujuh tujuh bumi tujuh gapo tujuh patak bumi tujuh patak bumi aku oh, tak dengar dia sama ingat malaikat semua jadi saya kata aku nak ambil lagu mana nak soleng lagu mana tanah aku dengan sendiri nabi kata begini tak mungkin lalu tu marwan kata kalau lagu tu aku Tak saya percaya dah pada tina ni. Tak saya ambil saksi dah dia. Nah, lagi. Tak apa lagi. Sa'id tu dia tak puas hati. Kerana dia ni orang jurur. Kerana saya duduk sini tu maknanya boleh juga kita ni berdoa kepada orang yang fitnah, yang zoling pada kita. Tuduh. Saya kata, Allahumma inkanat kajibah. Ya Allah, sekiranya dia ning ni bahum belawak, fa'a'im basaraha. Maka membutuh mata dia waktu lah di di ardha bunuh dia dalam bumi dalam tanah dia dia mati dalam tanah dia Allah maka getino ni tidak mati kecuali Mata dua-dua tu buta belakang lepas satu hari dia pergi jalan di dalam kebun dia dia jatuh lubang mati dalam dalam kebun dia Ini cerita ni cerita sahajalah hak ni hak Said bin Zaid radhiyallahu anhu maka dia pakat kata belakalah Okey pak kata dia sendiri pun kata, oh aku kena doa hak oh, Said dah, aku kena sa'in sa dah. Bawa dia buta mata. Engkau dia dengar sendiri. Dia dengar sendiri. Ah uh, tu kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang terakhir, kisah Sa'ad bin, sa sa sa orang nah, sa bin Abi Waqqas. Sa'ad pun serupa juga, Sa'ad Said. Hanya dia berlaku ni. Nah Sa'ad bin Abi Waqqas ni oge ah Bukomse. Nah oge Bukomse ni Sa'ad bin Abi Waqqas. sahabat hak dijamin oleh mas masuk syurga juga ni. Sepuluh orang. Hal ni berlaku pada masa Sayyidina Umar Radiyallahu anhu Jadi, Sayyidina ni ini lantik Sa'ad bin Abi Waqah ni duduk meretuh ke Kufah Masa-masa Sayyidina Umar ini. Duduk melantik di Kufah Jadi Ada orang, orang yang duduk tuduh dia Duduk tuduh Siapa kau Sayyidina Umar Lantik orang lain Mereka duduk dengar orang okay? Atas surat-surat apa, apa semua ni nah, Di antara tuduhnya Semaya tak olah jadi tak meh oh, ah napih saat tengok sahabat bin Abu Bakar. Ha semaja tak boleh. Ah satu tapi hak teruk sekalinya tuduh kana la yasiru bisariyah. Dia tak ada beso gib jual gib jihad gib perang sekali nampak tentera. Dia seorang. Dia dah diri tak gi. So, Wala yaksimu bisawiyah waktu dia bagi harta ranimah, harta rampasan pun dia tak bagi sama. Kita nak ambil dia, te. beri ke anak-anak dia. Ha, tetap lagi sama. Yang ketiganya, wala ya'dilu fil qadiyah. Waktu dia hukum, dia tak adil. Tiga putih. No? Satu, penakut tak pergi berjihad. Suruh dia. Okay? Yang keduanya, Waktu bagi harta rampasai periah itu tak adil. Dan yang ketiganya, tak sama tak adil dalam bahagian hukum. Ada orang kata, Ogia Qattan nama gapo? Allah, nama Usama Usamah bin Qatadah. Bin Qatadah. Nah, bukan Abu Abu Qatadah tu bukan Qatadah, Usama bin Qatadah. Ogia Qattah tu. Sangak aku katuh lalu, ama wallahi la ad'u an nabi salatun. Aku nak doa bagi pada tiga, pada mung ni. Nah, pada dia tu orang kataku aku ni Usamah ni dengan tiga perkara. Allahumma inkana kana 'abduka kadiban wa qomaryaan wa sum'ah ya Allah sekiranya hamba mung ni apa dia dusta dan dia ni semata-mata nak kepada ria nak kepada sum'ah ya nak kepada nama ya nak ai panggil kok rasae kon dang <laughs> nak ikat tu orang ya, tak kenal okay, tak, dah di te te saat mangedang nak pak dia saat sami-sami nah eh, hari saat bin abi waqas ruang-ruang itu ada 15 kalimah Hadis muttafaqun alaih. Saat kata, kalau dia ni bahong sungguh dan dia buat cerita bahong ni semata-mata nak sohor ya. Ha? Fa'atil 'umruhu. Tuai panjang ni, hendaklah memanjang umur dia. Tengok, suruh panjang umur dia. So, patu panjang umur tak apalah. Nah wa atil faqrahu dan panye ke fakirannya. Wi Tuhan, panje ommu patu wi duduk dalam miskin, dalam fakir. Allah, oi sesak ketua di lagu mana. Nah, 10 tahun badah, 70 peng 80 tak ada apa-apa. Nah, tak ada rumah, duk makan sampah 10 tahun. Pisang ni, sampai ke 20 tahun, 30 tahun ke? Tak ada. Wa fitan dan biarlah dia tu hidup Mendap uh, ...dengan fiknah. We, we fitnah mari semua. Mari cahaya dia semua. Sudah selesai, sudah selesai. Allah... Siapa kau dia ni... ...mati dia ni... ...dia panggil kening-kening. Kening dia. Kening mai katuk mata ni. Tua budak. Kening dia ni. Sahabat-sahabat mana duduk ya. Siapa kau katup mata. Duduk mitok-mitok. makannya di tepi-tepi sapa kau orang kata sayyikhun kabirun maftun nah tu orang tu tu kena doa hak hak saat saat ini dah. nah sa'ad bin abi waqqas nah sebab tu pengajar pengajar daripada hak sa'din tu Allah jangan dok kata udahlah kau orang <laughs> nah apabila sebut wali-wali Allah kita dah tahu wali Allah tapi nak tahu siapa wali Allah tu Allah yang tahu ni dengan cara-cara dia tu jadi semayeh tengok hak zahir ya, nah rajin semayir, muaz, muazabah, nah jadi semayeh muaz muazab nah dalam ta'at pada Allah ikhlas ha ah, tu dia jalan dah wali Allah jangan hidup nyakit dia ya. nah jangan nyakit dia ya. nah uh, ataupun hak pesan ni. wali hak paham hak pokok kita ni ada juga hak tak ada pergi semayeh tak ada pergi semayeh jemaah tak ada pergi semayeh jemaah jadi wali juga Nah dekat kak ngam ngorek, duduk cari lembu, cari kambing, Jangan dok kata tu wali ke. Ha tu teruk tu. Ha tu tu jadi orang kata tu teruknya. Ha? Orang dok kutik siapa? Tepi-tepi apa dia di jalan raya tak pakai baju, ha boli. Hak tu tu agama mari mana tak ada. Ini adalah satu Nuh no, daripada puak batiniah, ya. puak-puak hak mengaruk. Dok tafsir dengan mengaruk, ada ada, ada. Ambil orang bodoh sekali mai duduk aku jadi akik, jadi guru fatuah jadi wali buat apa semua. Ambil. Ha tak kena. Nah. Ah dia, apa dia pada malam ni kita apa dia beritiskada itulah. Masya-Allah nah, mengenai waliullah kita boleh faham. Masya-Allah kemudian kita 10 minit lagi. Nah, 10 minit apa dia uh, Cerita mencita sebenarnya mengubahuni itu berlaku dua dua perkara hebat eh satunya dijire kup kap gomohita ni maknanya dengan pelantikan apa dia apa dia tan sri nah dia Tansri, Datuk Anwar Ibrahim waktu itu, tu tu hewi pada dia lah berkat doa-doa tok guru <laughs> apa dia tok guru ni Aziz bersoal dia tu nah dia dalam dalam YouTube ke dia banyak kata Anwar lah orang okay, yang paling layak sekali dan nah. <coughs> jadi perdana menteri nah jadi lawan itu orang okay, siap panggil mekau seumur hidup nah dia tu. Nah, tak ada -i memang kau hidup kan apa namanya? Lebih pada sembilah lah, sembilan nyawa. Ni. Orang yang biasa duduk mewah, dia ayat dia, dia ayat sejarah dia. Ya tersaya ni mewah, duduk dengan mewah, makan sepenggeraja dah. Biasa. Biasa dia molek parna, nasi buku dah leguk, biasa. Jadi daripada atas tu, pada bawah tu sehinah-hinah. Si, Jangan dikatok pula dah. Lebai muka muka tak cer. Nak katok pinggir habis. pinggir-pinggir <hah> apa semua tu. Jadi Okey panggil buat dia tu bukan biasalah, bukan biasa. Tapi dia panggil semangat dia ni hebat. Eh, 75 tujuh puluh ni umur 75 puluh lima. Tak boleh jadi perdana menteri ini. Atau adalah satu Allah swt melihatlah wiblak dia. Waktu ansyak almul kami mantasah. Naa waktu ansyak mantasah, waktu dzinlo mantasah. Dia di kalifahir. Atuh lah mana tu he boleh wiblak. Kalau dia perikcek lagi ni, dia kecek dia kata. Hmm. Dalam dari KJR ni pemimpin ni tukar ganti sokmo kawa tunggu kawa mari kawa tunggu itu tu tapi hok hok dok tinggal semua ni ialah dia apa? ni kon kai rat KJR ni pokok-pok awam pok, ni pokok pok, apa dia pe, apa dia pegawai awam ongkor pihak rat ni nah kerusung gapasmo dio dok dok tetak dia panggil kon kai rat nah ni dok dok tetak jadi dia minta kerjasama lah minta kerjasama kita gi sekali Nah dia tak hadur pada orang dok fitnah dia sampai kalau ni pun dok fitnah tak habis-habis. Dia kata kena belaka dia baru Israel-nya, Yahudinya, Rasianyo, Turki, macam-macam, Wahbi tak Wahbi, ada habis kata dia. Tapi lepas hangaja terlepas juga tu, dia kata kalau kita dok hadur dengan la Pemon tak boleh nak kerja. Kita mungnah apa? Tapi dia tu dok iklahlah kata dia tu nak bawa nagari dia dengan bersih, tak taksi corruption, taksi macam jenis ni sistem upatam kapasmoh semua ha, tak ada kena ada tender kena mikkan pramun yang promsai ah robot itulah tak ada a uh, anak-anak dia orang-orang rapat urus warah dia ni tak boleh jadi tamaning ni hak kurat wisata tik kapasmon dia tak wih dia plak dah nak jadi kata. supaya supangap kita kak ha kambin kai prapa kanไฟฟ้า ah kot ni pasal sini ni tak boleh jadi anak dia tak boleh kena orang lain Uh, lepas tu dia angkat kata gaji allowance dia tu Dia tak siang beli sebab dia boleh Boleh hakeh dah uh, Lepas tu, hidup, apa dia angkat pada uh, Menteri-menteri dia lah kata Tak ada pasal yang hidup back key Tambah-tambah kapek-kapek, benjar-benjar Di bilik hijau tu tak ada Ada lagu mana dulu lagu gitu lah uh, Jangan duduk wak baru Habis dia tak ada sore-sore ni 500 ,000. Sejuta dia tak ada sore Nah Untuk nak tukar kapek tu tak ada Lepas tu semua Buat pergi kepada rakyat Nah dia benar-benar. Jadi kita tengoklah. Mana? Kita tengoklah. Kata dia nak boleh bawa sarung tapi pemimpin-pemimpin pakat tahnik dia berlaku lah Odegon, Sapakq Ismail Haniah. Nah, daripada Hamas tu pun talipon mai dia tahnik Jadi balik balik pembangkang ni wayak kata Anwar ni jadi tali baru Yahudi. Ismail Haniah ketua Hamas mai duduk tahnik pada dia. Jadi apa lagi? malah jadi Ismailiyah tu pun nah, dan tak kena tak kenal Anwar Ibrahim. Nah jadi talibah uh, Yahudi. Nah, jadi situ tu dia panggil fitnah yang besar Ibrahim. Besar sungguh fitnah nak menjatuhkan seseorang pemimpin Allah. Hebat hebah. Tengoklah oh. jadi Anwar ni setara dia ni bukan biasaulah, bukan biasa. Jadi bado kecil lagi muda pelajar dia mengaji duduk dalam aktivis nak kecam daripada budak duduk mengaji penat ri apa semua tu dia duduk. Masuk masuk grup masa muda ni, masuk grup dah. Ah betul dia. Owek panggil dan orang panggil, panggil di Nah, Anwar ni di Nah, tu dia. Jadi, lapeh-lapeh ni mo di Malaysia pun tak banyak orang ni Tuhan nak nak nak, nak, nak, nak lahir. Nah, dalam berpuluh-puluh ataupun beratus tahun sukuannya dia, keceknya sikap kepimpinan pawak punam dia tu dia boleh boleh sakot orang lain. Yok kecek ni boleh sakot. Kecek dia boleh tulis kalau dah kita. Nah, adat Jarek, orang okay, Malaysia ni kecek dia kita boleh tulis wak surat satu Jarek, cukup dah tu. Nah, tu dia, kecek mi palang. Dengan bahasa dia. Tapi, okey dok tuduh. Patu dia panggil Allahumma s'aan, ah, aslahna Allah. Eh okey-okey hak jadi masih tak puas hati lagi dengan Anwar ni. Kalau saya boleh royaklah oh, kata lah dulu, patu tunggu. Tunggu boleh dua tahun kalau tiga tahun, pastu kacak lagi kalau dia salah. Supo dengan Anwar pun tunggu demo juga masa dulu. Tunggu juga tak ada kata gapoh. Masa dia mau duduk main pintu belakang masa dulu, apa semua main. Masa dia mau duduk bersatu dengan Baris dengan Anwar pun. nah duduk satu belakang. <coughs> kan. kau pada masa tu. Nah dulu harre, dulu harre doh siapa siapa Anwar harre, cafe. Nah, lepas itu satu dengan Anwar, satu dengan Baris saya nah, kita dah kita bekerjasama. sama. Itu jadi hal asmola. Hal ni bersatu dengan amno haraya pula, haraya pula sekali. Jadi gapo tu. Apa dia politik dalam bentuk agama. dok. Nah, kita duduk main awe pangiduk celuk ngabak agamamu. Itu yang pertama. Nah, di, kita tengok lagi lah perkembangan di Malaysia. Nah. Yang kedua keruanya ialah apa dia uh, mahkam bola dunia. Bola oh, dunia ni lagu tu lah kita tak biasa tergambar dalam dalam hidup ni kata nak boleh tengok gambar gaya lagu tu tu karena bola bola dunia jak kita kecil lagi tak gitu tengok lagu mana, bo bang bo bang bo bang dia kata aku waktu ni nah sebelum nak, nak jadi bola dunia sebulan dua bulan tu puak-puak pelancur pelancur pelancur puak, puak, puak sophini ni puluh 10000 gitu di nagri nah sopan nak di Afrika, di Mexico, di apa semua Brazil Tino pakak kita, tino luar dah. Ekspot mari, import masuk, import masuk. Kan tok ada, kalau negeri tok ada. Nah, untuk nak romrak, fan bond ni tok ada. Tok tu pada hak tu ja. Ya. Ada truk kita so pening tu pada dah. Patu hak agama semua tu, uh, dia panggil apa dia? Biasalah, jadi biasa dia panggilannya. Tapi kota dalam masa tak siapa sebulan ni dia boleh ubah corak Ah tu nak kita boleh mikir. Kita ni mikir Ibroh ni bukan bukan nak buat supa dengan dia belako, dia berjada duit dia apa tapi paling kurangnya ambil neok kit, ambil lak kit, ambil cara dia mikir tu. Jadi dok guna sukan, guna bola menjadi satu peluang untuk nak berdakwah dan menyebarkan kecantikan Islam ambil waktu sahaja ya? eh hey, sekolah-sekolah hey, eh tadika tadika eh maaf tiada lah maaf tiada lah lah ni kok kapong pulak nak kilasi habis kot kapong-kapong ha, ambil eh tak ada kena duit beratus juta tapi ambil fikrah tu lagu mana kita nak terap nilai-nilai Islam melalui sukan kena dok belarok belarok apa dia piraan lagi ke hidup besar di, di di apa Den itu kenapa dia Den Farid Pinti perut, jangan ambil Ambek tidur, awak ambek faru. Mari belaga lepas tu, duk gaduh maaf. <laughs> Jadi rugi masa tak apa-apa Gapo belum nak buat, tak mikir lepas pada awak. pun, nak mikir pun kena 3-4 hari. Tak saya tu beg mari. Terbaru tu beg minta maaf. Jadi saya panggil mentah-mentah. Masa mentah. Ah, Malaysia, dia panggil cetek. Hmm. Tun-tun keun, dan kampit Jadi kita kena benda-benda lagu ni buat menjadi satu satu mede untuk nak berdakwah. Orang dok kato ke kota 7 tahun 8 tahun ni dok Duduk diskredit pada kota. Masa dia ba orang tahu kata dia jadi copak enggak dok discreditlah sudah. Satu kota ni suap duit. Duit banyak suap duit kepada puak FIFA kau anak semua. Yang haye ni 7 tahun 8 tahun ni dok dok kato ke kota saja. Tak ada gi duduk main dok suluh pada orang hak timo duit itu. Kalau kota ni korupsi sungguh, widui, sumak duit sungguh, taik tok sungguh, kena cari lauk yang hak timur duit ni. Ni kita kata ke kota saja ni, korupsi, korupsi, hak sihir, hak sihir, hak Ni dia kena cari siapa duk timur tu. Lalu ke, kena korupsi, okay, korupsan ni, kena salah rwauk wow, yang buang orang timur, roshi wal murtad shishi. <laughs> timur jadi gitu salah kalunya betul, kalunya apa dia kota ni, betul patutkah duk diskredit tali ada wak bangunan wak apa dia stadium apa semua orang mati beribu apa kon ni beribu weh oh 1000 orang apa patu berita hayalnya hey, yeah", tu baik daripada satu sumber dari inggris ni the guardian dia panggil nang si phim the guardian sana sonia ya? orang oh, lain tak ada mari di mana-mana apa apa tu baik sana ya? pak kita tahu ke tak siapa buat kabar the guardian the guardian ni suat khabar yang pertama yang, di, yang dibentuk pada pada kurun yang ke-19 awal 19 di masa keruntuhan Utsmaniyah dan surat khabar inilah yang jatuh imej sum'ah Fatlah Turki he Utsmaniyah pada masa itu. Duduk royak duk puduh, raja Sultan Abdul Hamid zolli lagu tu jo, joli lagu tu ar-rajul marid pu chai thi pueai pen rop thi apa dia, kon gae thi Hero, itu. Pok berita daripada Gadian Guardian. Jadi cerita dok bohong tu ada masa dulu. Apakah ini? Pok ita pakat caya lah. Oh, pok neighbour ya mati, neighbour mati lah. Itu dia. Pok sungguh lagu mana? Berita. Boleh dia ada mati. Kena dah mati. Belum tahun tu. Patut awie kijaua pun. Pok-pok Bangladesh, pok Anor pun ada mati. Tapi setakwa mana dengan awie panggil Insaniah kota Islam kota. Karena dia mau nok no, no, Nak diskredit kota. Itu bukan nak diskredit kota saja. Nak diskredit Islam. Kemampuan Islam. Kuaham sama. Islam. Yang tu. Yang mana nak. Ha, jadi tak say we are Islam ni berjaya. Walaupun. Dalam bidang sukan. Tak say berjaya juga. Padahal tak ada puan kali. Kita tak ada berat mana. bola tu. Tapi tu nak ayat kata berjaya. Itu dia panggil satu. Yang kedua. Kota boleh menghapuskan. Islamophobia Krasser, kuam wat, glua kepada Islam ni bermula daripada 2003 dah. World Trade Center tu. Nah, 911 tu. Daripada tu, lepas orde tu, kau tengok orang orang Arab pakai ga, orang pakai ga, pakai serban, pakai hijab lagu mana ni? Pakai apa Oh, kita tak boleh pakai dah nak pergi di haji, nak pergi apa pun tak boleh pakai baju tutup ni. Tak boleh pakai, kena tolong tengok. Krasser dia mau berjaya buat Keras saya Islamofobia. Bertahun berpuluh-puluh tahun, sampai ke dua puluh tahun, demo dok merancang untuk nak apa dia, me, me, apa dia mengkotori, mengotori gambar-gambar Islam yang melalui Islamofobia, Islam kau kamera. Tiba-tiba lah ni pakai-pakai gamblang, pakai-pakai baju top lah ke. Mari magi di Engrehe magi. Uh, apa dia Florida lagi pada Brazil Uruguay semua tu pakak lagi pakak baju tu dengan egala, <coughs> mascot uh, tua enam jadi wak lagu tu juga wak wak gapau orang yang pakai gay tu, tu wak tahu? Ini satu perancangan, bukan boleh saja nih satu perancangan dia mau duduk rancang lama modal. Patut maki hari pembuka eh Allah bukan gaya keret Ayat tu mari pun buka baca Biasa ni dah baca pasal jenis Jenis dialog Sontana dan bui Satu ayat ya Satu ayat yang tapi mengegar suti dunia Pemberita seorang Satu satu cong di Mesir wayak kata Ambil ayat kera'ah baca dalam pembuka air bola ni Adalah satu jinayah besar Pen aciakam Apa tak ngetu? Mesir dah tu Mesir. Jadi kera'ah Berat kepada ketua dan anak-anak cucu demo ni. Nah, itu dalam suara kebargi dok meneteh dok dok lawe lawe banyak ketawa kerja. Tapi, siapa ke BBC itu ngot-ngotkan, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu-tayu, tayu Persiapai dia. Bukai biasa. Bukai kun. Faya kun. Tapi mereka adalah daripada satu perancangan yang lama. Satu kerja yang kerah. Yang hebat. Boleh jadi 45 tahun dah. Untuk nak tunggu masa ini. Berat tunggu sampai masa ini, Aku buat dah di rumah aku. Aku tak cara pada siapa. Aku marah rumah aku dah. Haa tu. Yang atas dia. Kepala Jerman. Kepala Jerman. dengan Sirung. Si. Beberapa si, one love. Beberapa semua ya tauhi munggi a uh, turun lain kalau tak ada kalau masih ada lagi pencak waktu kena buat baru boleh turun ah buat ah uh, patu dia ada warak demo warak demo juga nah uh, nak nak pakar tu pakar dia panggil gelang tangin tangin tu nah uh, untuk nak pakar itulah sirung tu dapat dia sirung hak tau untuk nak ni pak kaum lut kita tengok loninchayo mole ada bunga jambu ada merah kuning ah jangan gaduh jangan gaduh dalam facebook ah <laughs> dalam <Dari Facebook. laughs> tu tu dia panggil salyalak syiar bagi oweh ha ha tino jataya tu kuat lgbt kuat lgbt jadi tiap-tiap orang kena pakai hok tu dalam dalam eropa kota maya kata siapa-siapa pakah hok tu hai bailion nanti ko pakar Lepas uh, apa orang Jerman? Jerman murah. Jerman mahir buat katuk mulut. Lepas itu orang-orang kata demon ini pandai katuk mulut. Tapi demon kasar. Lah. Tapi tak boleh nak katuk punggung demon. <laughs> tak boleh nak katuk punggung. Katuk mulut. tu dia panggil satu satu perai. Per, apa dia ideologi. Semaya. Semaya. Macam-macam oh, lah dan hak besar sekali saya tulis lah saya tulis dalam dalam facebook saya ni kata apa dia bola dunia kali ini siapa jadi juara siapa tak boleh jadi juara siapa jatuh pun tapi hak juara hak ilal Abad tarlotkan satu palestin palestin ni palestin pencem sebab apa dalam dalam padai apa semua siap pada, buat tu bela palestinlah kau oh terguk tu Orang panggil bagi musuh-musuh Islam terutamanya Yahudi apa semua nak do kacik gigi tak relevan. Demo usaha nak katuk kawen gigi. Waktu ber, apa dia berdego dituntun oleh beratus juta orang. Ah tu satu. lepas Patut yang kedua keluarnya masalah kecantik ke takalin Islam ni lah. Nah eh, hormat. Pak oh, jatuhnya ni jatuh berita berita kita boleh tahu kata dulu boleh caya juga bak bola berita ni. Dr. Jihad dah sebut Boleh cahalan ni Tak boleh cahaya siapa kau buat bola Tapi tak boleh cahaya Nifat kuamplim pun uh, Terutamanya si si Sihak si, si. sihak Dia terima daripada sihak si, si. ni nah, Jadi tak boleh tak belakang lah kotan Padahal kalau orang lain buat ni Supongan kota buat ni Allah Habis-habis comel <t> Habis-habis <geography> comel Di Afrika baru ni Buat bola dunia Afrika tempat orang sesok sekali Belakang pada bola atau duduk nyuwih, duduk nyamung macam-macam, nyokatuk abis. Tapi kota ni banyak kata orang lagu tu lagu tu. Padahal buat dengan pesia banyak. Pada pada di sini sudah sudah dia buat ni, akan, akan punggah semula ni. Punggah wigi kepada nagi-nagi lain. Hock-hock salah pe ribu tinang tu, buat menjadi pak puluh atau ambik wigi ke lain. Macam-macam, akan menjadi hotel. Tukar jadi hotel ha, 5, 5 daun. Pada bola ni, beriak program Maha Daud. Jadi kesemuanya adalah perancangan. Di duduk jepuk doa-doa antarabangsa panggil habis bukan Zakir naik saja. Hebat-hebat belako hok duk bagi pondi kota lain. Okay, Orang kacik Inggeris semua hok dakwah-dakwah pendakwah hok termasyhur di Inggeris panggil mari. Zakir naik di Umar Abdul Kafi mari di Mesir di mana, panggil mari untuk nak berdakwah. Nah oh, pok-pok demo ni. Pok kosong eh. Pok tak biasa tengok, pok tak biasa dengar sorab eh. Nah, dia duduk situ duduk 10 hari, 10 hari, ba' dengan qomat 5 kali 10 kali sehari. tu beratus kali sehari tak tahu lagu mana. Jadi satu suasana sungguh. Kita duduk sini tu kita biasa pelak dah, enggak? Kita biasa kita biasa biasa dah. Ni buat bunyi ngore ngowe we we we ben. Okey aku isang mari, okey hat aku datang sampai sini pelak dah. Pelak dah. Nah, ha tu dia kat atas pun dah tak pasalnya solat ba. Di negara kau tengok lagi suara belmo suara bel tu dengan mikrofon dan semua tu jadi hebat. Nah bel komak atau semaya pula apa apa suara dia. Nah, jadi benda tu benda pelak yang berlaku dah. Masya-Allah kita boleh tengok lagilah jazakallah khairan pada kota yang boleh apa dia menjadi apa dia dia panggil tothen hak Islami nah untuk nak sebar dakwah dan hak besar sekali ini, klik pada kita lah mak nah, kita nak buat lagu mana wikila kita ni wi jadi kila bercorak kepada islam mula daripada prangsia lagi dah banyak kacak banyak dah sekolah-sekolah apa semua ni patiwat satri -si. lagu mana kita nak patiwat lagu Cia chia chia, -chia, -chia kila sih di duduk Allah saya, saya kita bahasa anak ada 4 5 orang duduk kawatu si dan kawatu si namgeun si leung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 sampai lor dia salah dah dia nak pong pong macam mana eh tu ega ega apa ha ega ega ega maksudnya ega ega dia dia sepenggal kelapa ha ega ega delta buat fan fan fanborn beli hatulah kau beli dia bukan beli saja dia dia hadiah lagi dia orang Arab ni dengan tetamu dia habis yanda dia ikrong pada tamu tu hebat dia wui pada bola dia wui dengan aibang dia apa semua topi apa macam-macam dia dia hadiah nah ada banyaklah saya pun duk usha duk duk ambil klip ha jazirah apa semua mai duduk mana duk sebar dah wallahu